dari Bang Aril disimak diperhatikan persahabatnya baru saja Bang Aril mengunggah foto terbaru dan ada sebuah kalimat yang luar biasa nih yang disampaikan oleh Bang Aril kalimatnya semua terjadi karena sebuah alasan jika bukan untuk membuat kita bersyukur maka pasti untuk membuat kita belajar lebih bersabar percayalah tidak ada yang buruk pada apa yang telah ditetapkan Sang Khalik. Karena semua pasti ada balasannya Ini luar biasa banyak persahabat ya Kata-kata yang sangat mempunyai arti yang luas Mudah-mudahan tim Leslar Entertainment tetap kompak, tetap solid Dan selalu menyuguhkan karya-karya terbaik dan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua Di postingan ini persahabat tentunya banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Yanti Yulianto 03 mengatakan Betul sekali bang, sehat terus bahagia terus, sukses barokah Wow, Masya Allah ya, banyak ya Banyak sekali tanggapan yang positif pastinya diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Berikutnya para sahabat, ada info penting juga untuk kita semua Dari Leslar Metaverse di akun Instagram, Leslar Metaverse kembali menginfokan persahabat yang perhatikan dan disimak di kalimat info lewat caption yang dituliskan. Pengumuman penting kepada seluruh Leslarian, hati-hati terhadap segala bentuk penipuan terkait smart contract dollar Leslar yang diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan ini, SIP komentar resmi menyatakan bahwa smart contract Dolar Leslar yang asli hanya ada di official website kami Tuh persahabat ya Maka dari itu silahkan kunjungi website resmi kami Untuk dapatkan smart contract Dolar Leslar Jangan sampai tertipu Bersahabat ya Yang resmi ada di Leslar Meta Force Kita doakan saja mudah-mudahan untuk Leslar Metaforce, ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Berikutnya, para sahabat, ada vitamin bahagia untuk kita semua hari ini. Walaupun vitamin semalam yang baru di-up, para sahabat, ya perhatikan. Masya Allah, Bunda Lesti, Bapak Pilar, selalu membuat kita bahagia dan bangga. Untuk penampilan, jangan ditanya. Kualitas memang tentu sudah ada pada diri Leslar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun lesti bilar tim ada kalimat kansen juga yang dituliskan vitamin papa bunda wow masya allah banget ya edisi kondangan isi luar biasa apalagi melihat bunda lesti masya allah semakin cantik setiap harinya aura-aura positif selalu terpancar dari raut wajahnya masya allah komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Wiwik underscore Sri12 mengatakan, Masya Allah, bunda cantik banget. Bininya Osas kalau pakai busana gini berasa top, cantik, legan, bangga ngelihat pasangan ini. Masih muda tapi inspirasi mudah-mudahan sama wa amin. Masya Allah banget ya, komentarnya luar biasa. Ada juga bersahabat komentar lain diberikan dari akun Instagram, Cecilia Agustina mengatakan, cocok banget ya btw guys aku mau ngilangin mata panda i tapi bingung gimana aduh malah hati persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan semakin banyak doa support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai lesti dan bilar berikutnya persahabat kita juga mampir ke unggahan terbaru dari mas gongli mas gongli ini mengunggah sebuah postingnya persahabat ya lagi proses editing nih wow kira-kira vitamin bahagia hari ini tentunya vitamin bahagia yang mana nih yang akan disuguhkan mudah-mudahan ada kejutan yang kita dapatkan dari lesti dan bilar tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal selanjutnya video informasi pada hari ini bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh